Kurma, trek nak? Uh. Ini mirip jalur pacet, geng Kemarin? Yang banyak pacet itu. Ini atlet kita yang selalu upgrade tiap minggu. Atau dua tiga, kau. warung 1500 ppel titik setar dari Afrika Selatan mentah ke Bandung Selatan lur. Ke lur? Sugan Nepi, Sugan Temopo, Sugan ayah warung, Sugan ayah dahar Manggalan hanya 10 butir kulen. <tuh -tuh. berada di sana itu Laut, laut pantai selatan Nye, nyirorowetan Roro kidul sekarang kita akan menuju start di atas guys sekarang kita turun dari loadingan kita akan menyongsong gunung pegunungan, Oke, okay, ngomong-ngomong kita ini semua si ya? Ya, ya, ya? Oh si skill. dari puling senggol dong. Oke. <tuk> nah, aja itu dorong, Guys. Uh. Gunung. up, guys. Di mana om? Pegunungan bagus, mantap! Lanjut terus! Ayo, kita guys, kita menemukan pudunan uh, mangkadam asik. Iya, cepat, om! Budutannya asik. Huh. macam macam macam macam. Um, om, kawan om, perdaling ya om. Um. Ini tua juga, kerong deh. <tuk> Ambil sini, Dubai, Dubai. guys. Rode. guys. Rode mantap. <tuk> ah, cukup lengkap, guys. Oh. Mantap, ini, di mantap. mantap, iya mau Kasih, Oh, mantap coach Lumayan oh, suasananya sangat menggigil Nah hot hot Tapi asik Guys Ini kita sedang berada di danau Ini danau adalah danau belakangnya oh, Berarti berada di belakang ini Oke dan ini trek yang akan kita lewati Itu naik dulu ke atas Oke naik dulu setelah di atas kita lanjut ya. Allah, ya, ya. Assalamualaikum, ya Allah, ya Allah. sejak alam, masya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, selena, dina. Nami namihan karena keimanan kurang. Assalamualaikum, assalamualaikum. Nabi Al-Fatihah. guys kita akan menuju pudunan Hai emang lanjut aman teman-teman sudah gas Yuk, gaskin santai memang Tuh, Manubia ngebiar, tahu. Dia lebihnya, itu lebihnya, itu dirinya. Biar dekat sini, jadi maju. rada naik, saya tip lanjut. Nih, lanjut terus sok mang di depan. Mang, hai sok, mang emang di depan. Video, semua sok. Bye! Banana iya mah wajib digobarkan wajib gobar oke siap kok belum dikadir Kamang, guys, kayak dia nama. tidak ada pilihan kiri aman guys ini mirip jalur pacet ke kemarin Ada Infinity.